Kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi itu ya. Angka, angka 8 mungkin sangat signifikan banget untuk kamu ya di sini. Tak terhingga ataupun setia gitu ya. Mirip-mirip sama kartu strength, kartunya Leo. Oke, kita lihat di sini ya, untuk kamu dari kartunya ya. Maaf banget kalau misalnya ada bunyi-bunyi uh, yang tidak mengenakan, yaitu ada uh, kipas angin ya, karena lagi panas banget di sini. <laughs> Jadi mohon dimaklumi. Oke. Okay. Oh my god, ya. Yeah. Oh my god. Oh my god. Apa yang kita bilang tadi, ya, bener-bener memancar. Strength, kamu kalau dapat kartu desain lagi nanti, wah, oh, itu adalah sebuah pertanda banget di sini untuk Leo. Ya, ada temperance. Nah, ini yang kita bilang tadi, ya, kayak angka 8 itu simbol tak terhingga kesetiaan di sini ya wow kamu kayaknya bakal bakal dapat seseorang yang setia deh di sini ya aku liat ya setia enggak setiap tikungan ada enggak di sini ya tapi bener benar setia dianya setia loh kak ya enggak main-main di sini ya kalau main-main kamu ngamuk, kan? gitu jadi memang harus hati-hati uh, ya, dengan sosok ini tapi nggak main-main kok ya, sosok ini setia banget ya setia banget sama kamu dan kalau kita lihat dari temperance berarti ada kaitannya dengan dia itu memiliki cinta yang bersinar terang gitu ya. Cinta suci gitu karena di sini ada kaitannya dengan matahari, the sun ya. Bisa bisa juga tadi kan ketika ngomong the sun, gitu, matahari eh, sangat amat terkait juga ya di sini. Seperti itu ya. Kemudian ada Ace of Swords. Ace of Swords ini yang aku lihat dia sangat amat tegas ya gitu. Jadi Tadi nggak main-main loh kak gitu dengan sosok ini ya, kamu juga ngerasa banget bahwa sosok ini tuh serius banget gitu loh sama kamu ya. Nggak main-main, nggak kayak orang lain gitu kan yang, uh, apa ya namanya, hilir mudik gitu ya, kayak kayak tukang paket gitu kan, uh, dateng abis itu pergi gitu ya, <laughs> ngejar orderan gitu ngejar-ngejar supaya paketnya cepat beres gitu kan, ya nggak kayak gitu kok yang aku lihat di sini untuk kamu ya. Dan rapat banget kak di sini ya, karena tiba-tiba aku lagi megang selotip di sini, ya. Jadi rapat banget kayaknya nih sama kamu, ya. Udah bersinar terang, udah setia, terus rapat dempet terus sama kamu gitu, nggak mau jauh-jauh ya, nggak mau jauh-jauh dari kamu yang aku lihat di sini. Lihat aja dari kartu strengthnya. Gitu kan, tuh dia gak mau jauh-jauh. Kalau dari zodiak di sini kelihatan banget ada Leo, gitu kan? Terus kemudian juga ada Sagittarius di sini ya. Kemudian di sini Ace of Swords ada kaitannya dengan Aquarius, Gemini, dan Libra. Bisa jadi kalau kamu adalah uh, astrologers gitu kan, uh, yang tahu banget astrologi uh, secara mendalam. Venusnya itu ada di Gemini. Libra sama Aquarius ya, sama dong kayak aku gitu ya. Uh, Venusnya di Libra, aku Venusnya di Libra gitu. Jadi ada kaitannya ke arah uh, kalau udah cinta gitu ya, cinta aja gitu kan, ya ke ke satu orang. I iya kan, dalam da bersinonim banget dengan setia gitu ya, seperti itu ya aku lihat. Oke, okay. setia banget sih yang aku lihat. Hmm. Seru banget di sini ya. Walaupun aku sunnya ya, uh, bukan Leo gitu kan, tapi fixed sign ya karena aku Scorpio. Kita sama-sama fixed sign ya, Leo fixed sign gitu kan. Uh, kalau kamu tahu, ya, untuk beberapa orang aja di sini ada Eight of Swords, kemudian ada Seven, eh, ada Six of Swords di sini, kemudian satu lagi kita lihat ya, untuk kamu. Oke, okay, ada the Moon ya di belakangnya, ada sinar matahari juga gitu ya. Uh, judulnya Gerhana ya di sini Gerhana Gerhana namanya ada ada Gerhananya ada bulannya ya ada uh, ada apa ya ada malam-malamnya gitu ya pengertiannya ya maknanya gitu arti namanya tuh bisa jadi bulan matahari malam gitu ya yang aku lihat di sini kalau dari kartu yang aku lihat, bener-bener tegas sih di Kak di sini. Kenapa? Karena yang aku lihat, uh, dia tuh nggak mau, ya, nggak mau kalau nggak berpasangan gitu kan, Deng, atau dia nggak mau pasangannya dia tuh kayak nggak setia gitu kan, karena dianya juga kan setia ya di sini yang aku lihat. Jadi dia mengharapkan pasangannya pun demikian juga gitu loh ya nggak ngeliat yang lain gitu ya kalau kita ngelihat di end of swords ini nggak ngelihat yang lain gitu kan terus kemudian bisa sama-sama move gitu ya bisa sama-sama uh, kita ada dalam satu perjalanan gitu kan dalam artian satu tujuan ya mungkin ke arah pernikahan gitu kan istilahnya seperti itu ya bersinar terang banget gerhana itu kan juga menyinari ya kan ya di sini dan dari hewan-hewan pun kayak uh, mungkin ada suatu pertanda juga untuk kamu ya di sini dari anjing, wolf, wolf itu serigala gitu kan. Uh, kemudian juga ada dari ini uh, lobster, ya kayak lobster atau uh, scorpion, ya kalajengking. Maksudnya ya. gitu ya, kamu lagi dealing sama Scorpio juga bisa juga ya. Kalau dari demun ini zodiaknya Pisces ya, uh, di sini Pisces banget. Kemudian ini kalau swords balik lagi seperti yang Ace of Swords tadi ya, yang di ujung itu ada kaitan kaitannya dengan Aquarius, Libra, dan Gemini ya, mungkin. Bener tadi ya Venusnya gitu loh Venusnya Venus itu dia mengatur dari sisi percintaan seseorang gitu ya kalau dari astrologi gitu jadi Venusnya di situ ya yang aku lihat kelihatan banget kak ya dari kartu oke itu yang kelihatannya di kartu-kartu ini yang terbaca bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.